Seorang pria muda melayang di udara sementara warna batu giok yang hangat berkedip-kedip di permukaan kulitnya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, dia akan dapat melihat menembus kulitnya. Di bawah kulitnya, ada batu giok kristal seperti kerangka. Tekanan yang menembus tempat ini berasal dari tulang belulangnya. Banyak orang yang berdiri di sekitar Dragon Transformation Pool menatap kaget pada pemuda itu. Namun... Tidak ada dari mereka yang berani berbicara karena tekanan itu. Bahkan, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, mengungkapkan gelombang yang bergejolak di dalam hati mereka. Melayang di langit, mata lindung yang tertutup dengan lembut juga perlahan terbuka. Setelah itu, cahaya putih bergelombang di kulitnya secara bertahap memudar. Akhirnya, menjadi tenang sekali lagi. Tekanan telah hilang sepenuhnya, membuka matanya. Lindong segera melihat banyak pasang mata berserakan di gunung, menatapnya. Dia terkejut ketika dia dengan cepat tertawa dalam cara yang kering dan tidak wajar. Berdiri di puncak gunung, Yuan Qian juga pulih kembali pada saat ini. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit saat dia melirik Lindong, yang melayang di langit. Setelah itu, dia menoleh dan bertukar pandang dengan para tetua di belakangnya. Wajah mereka juga rumit dan misterius. Semua orang, tolong diberhentikan Renung Yuan Qian sejenak, matanya memandang sekelilingnya sebelum dia akhirnya membuka mulut untuk berbicara Para anggota suku naga akhirnya mulai pergi setelah mendengar perintah Yuan Qian Namun, masih ada beberapa bisikan saat mereka pergi Jelas, hati mereka tidak damai Setelah anggota biasa dari suku naga pergi, para tetua tetap tinggal Wajah tegang mereka menyebabkan Lindung menelan lembut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami menyadari besarnya hadiah yang dia terima dari Dragon Transformation Pool. Itu karena hanya ada satu set primal Dragon bond di seluruh suku naga. Namun, hanya set yang sekarang diambil oleh seseorang tanpa garis keturunan suku naga. Kemungkinan emosi di hati para anggota suku naga ini sangat menarik saat ini. Teman muda Lindong Silakan turun dan ngobrol. Yuan Qian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum, "Lindong mengangguk dan mendarat di tanah. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kehati-hatian di dalam matanya. Meskipun dia telah mengambil keuntungan besar dari suku naga dengan mendapatkan primal dragonborn, dia pasti tidak akan menyerahkannya. Jika tidak, yayasan pelatihannya akan rusak parah. Haha, teman muda Lindong, tidak perlu khawatir." Meskipun Primal Dragonborn adalah harta yang penting dari suku naga kami, kami bukan suku biadab. Mata Yuan Qian tajam, meskipun lindung menyembunyikan kehati-hatian di matanya, dia masih bisa mendeteksinya. Karenanya, ia segera menghiburnya dengan senyum. Lindung merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur rileks. Sepertinya teman muda lindung telah mendapatkan hadiah besar. Yuan Qian menyapu Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tanpa sadar menyeringai memikirkan hadiah yang telah dia terima. Bagaimanapun, dia memang menuai manfaat yang signifikan. Bukan hanya kerangka di tubuhnya berubah menjadi primal Dragonborn yang paling kuat, tetapi kekuatannya juga melonjak. Bahkan. Dia telah langsung melangkah ke puncak tahap kematian mendalam yang maju dan bahkan energi mentalnya telah mencapai puncak guru simbol ilahi dari guru simbol ilahi yang maju. Jika dia maju sedikit lebih jauh, dia akan menembus guru simbol ilahi dan maju ke Grand Master simbol yang legendaris, yang sebanding dengan ahli panggung samsara. Hanya setelah mencapai tingkat itu, kekuatan energi mental seseorang akan ditampilkan secara perlahan. Kebanyakan orang di dunia ini mempraktikkan Yuan Power pada saat yang sama. Ada juga beberapa yang berlatih keduanya pada saat yang sama. Meskipun mungkin ada beberapa individu yang dapat memperoleh prestasi signifikan dalam budidaya Yuan Power mereka. Ketika datang ke budidaya energi mental, sangat jarang untuk menemukan seseorang yang mampu memecahkan cetakan dan mencapai tingkat Grandmaster legendaris. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak setelah mencapai puncak guru simbol ilahi yang maju. Dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan fokus pada budidaya kekuatan Yuan mereka sebagai gantinya. Untungnya, dengan bantuan energi mental mereka, mereka jauh lebih efisien dalam budidaya Yuan power mereka. Jika seseorang untuk mengevaluasi Lindong saat ini, kecuali dia menghadapi beberapa individu yang memiliki teknik unik, hampir tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang bisa cocok dengannya. Selain itu, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu bahkan mungkin baginya untuk melawan ahli panggung samsara. Bahkan, dia tidak akan lagi terjebak dalam situasi yang memalukan, di mana dia hanya bisa mengandalkan beberapa teknik yang kuat untuk mengancam ahli panggung samsara, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, ia telah menuai hadiah yang signifikan selama perjalanan ke Dragon Transformation Pool ini. Itu cukup bagi Lindong untuk membuka bibirnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bertemu leluhur kami di aula pemakaman tulang. Apakah aku benar? Yuan Qian menatap Lindong. Tetua suku naga itu menatap Lindong setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat formasi ini. Kamu mengalahkan kehendak leluhur. Mata Yuan Qian sedikit melebar, bahkan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi. Kemungkinan ini adalah fakta yang cukup mengejutkan, bahkan untuk orang seperti dia. Bagaimanapun, dia pernah ditekan dan dihancurkan oleh Kehendak Kaisar Naga Sage enam jari. Aku memanggil Kehendak Guru yang melahap. Lin Dong mengangkat bahu. Dia tahu bahwa itu hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Kehendak Kaisar Naga Sage enam jari sendirian. Paling tidak. Dia saat ini tidak dapat melakukannya Aku melihat Yuan Kian dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini Jika ini masalahnya Masih mungkin bagi mereka untuk menerimanya Dalam hal itu Apakah kamu benar-benar mendapatkan tulang naga primal? Seorang tetua dari suku naga tanpa sadar mengajukan pertanyaan berlebihan Wajah tuanya tiba-tiba memerah setelah kata-katanya terdengar Kemungkinan dia juga menyadari bahwa pertanyaannya berlebihan. Pemimpin suku, ini masalah penting. Tetua yang lain menghela nafas. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jika teman muda Lindong bersedia mengembalikan primal Dragonborn, kami bersedia membayar berapapun harganya untuk itu. Tetua, kamu harusnya sadar betapa merugikannya jika kamu menghilangkan tulang naga dari tubuhku. Mungkin... Aku akan mengalami kesulitan membuat kemajuan dalam kultivasi aku di masa depan. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia mengambil langkah mundur saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Lindong, tidak perlu khawatir. Iwan Kian buru-buru berkata, namun, tulang naga primal adalah harta yang penting dari suku naga kami. Meskipun teman muda Lindong melakukan perbuatan besar untuk suku naga kami, ia pada akhirnya bukan anggota suku kami. Seorang sesepuh tanpa sadar berbicara dengan suara yang dalam. Bukankah kita berubah menjadi individu yang tidak tahu berterima kasih jika kita memaksanya untuk menyerahkan primal Dragonborn? Beberapa tetua menentang pendapatnya, namun, ini adalah masalah utama. Yuan Qian memandangi para tetua yang berdebat sengit tentang masalah ini, sebelum dia dengan cepat melirik lindung yang waspada. Kemungkinan dia juga berakhir dengan sakit kepala karena masalah ini. Semuanya akan baik-baik saja jika Lindong hanya mendapatkan tulang naga kuno. Meskipun relatif jarang, masih dapat diterima oleh para tetua ini. Sayangnya, ia telah mendapatkan primal Dragonborn, yang hanya ada satu set di seluruh suku naga. Suku naga sebenarnya berdebat sedemikian rupa karena tulang naga primal. Apakah kamu mencoba mengubah kami menjadi lelucon? Petik 2. Sebuah suara yang sangat tua tiba-tiba bergema di langit. Sementara Eselon atas suku naga bertengkar. Setelah mendengar suara ini, bukan hanya para tua-tua itu tiba-tiba menutup mulut mereka. Tetapi bahkan Yuan Qian mengangkat kepalanya dengan kaget. Dia menatap langit dan berseru. Grand Elder, Lin Dong mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, seorang pria tua memegang tongkat berjalan aneh muncul di hadapannya. Berdasarkan ekspresi kelompok Yuan Qian, pria tua ini jelas memiliki posisi yang sangat senior. Namun, ia memiliki kulit yang halus dan muda seperti matanya dan matanya sangat dalam. Ada riak reinkarnasi yang samar-samar di sekitarnya dan fluktuasi itu bahkan lebih kuat dari Yuan Qian. Bahkan, itu tidak kalah dari Qingzi. Salam untuk Grand Elder, para tetua itu dengan cepat membungkuk dan menyambutnya setelah melihat ini. Mereka memiliki sikap yang bahkan lebih terhormat dibandingkan ketika mereka menghadapi Yuan Qian. Grand Elder, kamu keluar dari pengasingan kamu. Yuan Qian bertanya dengan gembira. Jika aku tidak muncul, aku takut bahwa suku naga kita akan benar-benar membuang wajahnya. Pria tua dengan tongkat berjalan berkata, Ini menyebabkan para tetua dari sebelumnya, yang ingin meminta lindung untuk menyerahkan tulang naganya, menjadi malu. Grand Elder, Masalah ini, Yuan Qian berbicara dengan senyum pahit. Pria tua dengan tongkat itu melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya yang sangat dalam, yang tampaknya telah melihat melalui reinkarnasi, menatap Lindong. Matanya secara acak menyapu ke bawah sebelum mengangguk. Ekspresi emosional muncul di wajah Manula. Ini benar-benar tak terduga bahwa primal Dragon Bon akhirnya akan diperoleh oleh seseorang di luar suku. Karena Lindong tidak tahu agenda Grand Elder Misterius ini. Dia tidak angkat bicara. Yang dia lakukan adalah menangkupkan kedua tangannya. Pulang naga primal memang harta yang sangat penting dari suku naga kita. Namun, justru karena itu terlalu penting. Bahwa tidak ada seorang pun di suku naga kita yang berhasil mendapatkannya. Karena kamu berhasil melakukannya. Sepertinya kamu harus memiliki kedekatan dengannya. Selain itu. Kami tidak berani menentang sesuatu yang bahkan disetujui oleh nenek moyang. Lelaki tua dengan tongkat berjalan perlahan berkata, namun, dia bukan anggota suku naga kita. Seorang tetua berbicara dengan ragu-ragu. Jika kita berpegang teguh pada cara-cara bertele-tele kita, mungkin suku naga kita pada akhirnya akan menurun seperti suku penguasa lainnya. Pria tua yang memegang tongkat berjalan berbicara dengan suara lemah. Segera. Dia berhenti dan menatap Lindong. "Teman muda, boleh aku tahu jika kamu akan keberatan menjadi tetua suku Naga kami?" Hati Lindong sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Aku lebih dari bersedia untuk melakukannya." Lindong secara alami dapat memberi tahu bahwa Grand Elder ini, yang memiliki status yang sangat tinggi di suku Naga, berusaha membantunya. Pria tua dengan tongkat itu mengangguk. Setelah itu... Lima cahaya berwarna berkumpul di tangannya dan langsung berubah menjadi segel naga ungu emas. Sementara itu, ada riak menakutkan yang dipancarkan dari segel naga itu. Teman muda, ini adalah segel hukuman naga dari suku naga kita. Ia mengendalikan hukuman dan kamu akan memiliki wewenang untuk menghukum setiap anggota suku naga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi tetua hukuman terpercaya dari suku naga kami. Petik 2, Lindong kaget, dia tidak akrab dengan segel hukuman naga yang disebut ini. Namun, dia bisa mengatakan bahwa bahkan ekspresi para tetua dari suku naga dan Yuan Qian telah berubah pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1118, Keberangkatan Hukuman Tetua, Lindong memandang segel naga ungu emas di telapak tangan Grand Elder of the Dragon. Sebelum dia berbalik untuk melihat kelompok Yuan Qian, yang memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Segera, dia sampai pada pemahaman, ternyata hukuman tetua yang disebut ini bukan hanya gelar kosong, seperti yang dia bayangkan. Grand Elder, tetua hukuman memiliki otoritas besar, bukankah sedikit tidak pantas untuk menyerahkannya kepada orang luar? Seorang tetua tanpa sadar bertanya, tetua hukuman memegang otoritas besar. Sebenarnya, dia peringkatnya bahkan sedikit lebih tinggi dari para tetua ini. Di masa lalu, posisi ini biasanya dipegang oleh individu yang memiliki reputasi baik di suku naga mereka. Sebagai contoh, tetua hukuman sebelumnya adalah King Zi. Namun, ia kemudian pensiun dan posisi ini menjadi kosong. Namun, sekarang, posisi ini sebenarnya diserahkan kepada manusia tanpa garis keturunan suku naga. Oleh karena itu, ini pasti menyebabkan mereka menjadi bingung. Para tetua yang tersisa saling bertukar pandang satu sama lain dan bahkan Yuan Qian dalam keadaan tidak percaya ringan. Sampai sekarang, Grand Elder telah mengeluarkan segel hukuman. Oleh karena itu, begitu Lindung memiliki segel, terlepas dari anggota suku naga, siapapun yang memiliki garis keturunan naga sekecil apapun akan ditindas olehnya. Lagi pula... Ini adalah objek yang unik bagi tetua hukuman. Seperti yang aku katakan, bersikeras pada cara-cara bertele-tele kita hanya akan menyebabkan kejatuhan kita. Grand Elder berbicara dengan suara lemah. Dia melambaikan tangannya ke arah kelompok Yuan Qian. Setelah itu, dia menatap Lindong dan tersenyum. Teman muda Lindong, apakah kamu bersedia menjadi tetua hukuman baru dari suku naga kita? Lindong menatap Grand Elder misterius ini. Yang tampil hangat dan ramah, sebelum dia membelah bibirnya menjadi senyum. Namun di dalam hatinya, dia diam-diam merenung bahwa rubah yang cerdik tumbuh menjadi lebih licik seiring bertambahnya usia. Seperti halnya jahe menjadi spicer semakin tua. Jelas, yang terakhir tahu betapa pentingnya tulang naga primal bagi suku naga. Namun, dia juga tahu bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan dan sulit untuk membuat lindung menyerahkan primal Dragonborn. Karena ini masalahnya, lebih baik untuk langsung menarik Lindung ke suku naga. Yang disebut Punishment Elder mungkin memiliki wewenang besar. Tetapi suku naga secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya jika Lindung benar-benar menyalahgunakan Punishment Cell. Dengan demikian, mereka dapat menjaga primal Dragon di suku naga mereka tanpa membayar harga yang mahal. Meskipun demikian, Lindung masih terkejut dengan kemurahan hati dari Grand Elder. Karena ia secara langsung membiarkan Lindong menjadi hukuman tetua suku naga Awalnya, ia berpikir bahwa sebagian besar suku kuno ini sangat ketat dan selalu berpegang pada aturan Karena Grand Elder telah berbicara Aku secara alami tidak berani keberatan Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat Mungkin ini memang cara yang baik untuk menyelesaikan situasi saat ini Kalau tidak Para tetua ini akan benar-benar tidak mau membiarkan primal Dragon Bon mendarat di tangan seseorang yang sama sekali tidak terkait dengan suku naga mereka. Selain itu, menjadi lebih dekat dengan suku naga adalah sesuatu yang hanya akan membawa manfaat bagi Lindong. Sebagai salah satu dari empat suku penguasa, nama mereka memiliki penghalang besar di dunia binatang iblis. Kemungkinan Komandan Iblis Naga Langit akan terpana jika berita tentang hal ini menyebar ke wilayah Perang Bis. Lindong, yang memiliki segel hukuman, kemungkinan akan mengalami sedikit kesulitan berurusan dengan enam naga terbang bersayap, yang memiliki garis keturunan tidak murni. Ketika dia melihat ini, senyum segera muncul di wajah tua Grand Elder. Setelah itu, dia berkata, Di masa depan, kamu akan menjadi tetua hukuman suku naga kami. Kamu harus mempelajari aturan suku naga kami ketika kamu punya waktu. Petik 2, Lindong mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia juga tahu bahwa meskipun tetua hukuman memiliki wewenang yang sebenarnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam masalah suku naga. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Semua orang jelas menyadari bahwa memberinya gelar ini hanyalah cara untuk menghubungkannya dengan suku naga. Sementara itu, dia juga berhasil mendapatkan primal dragon bond dan dia kadang-kadang bisa mengeluarkan segel hukuman untuk mengambil keuntungan dari otoritas suku naga untuk menggertak orang lain. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Mungkin aku akan meninggalkan suku naga dalam dua hari ke depan. Petik 2. Lin Dong menatap Yuan Qian dia sudah menyelesaikan tujuan paling penting untuk datang ke suku naga dan tidak perlu tinggal lebih jauh. Selain itu, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi di wilayah Perang Bis. Selain itu, dia tidak tahu apakah Martin kecil telah kembali ke suku Martin Celestial Iblis dan apakah yang terakhir membutuhkan bantuannya. Ya, Yuan Qian melirik Grand Elder, yang terakhir mengangguk sebelum dia melambaikan tangannya. Duan tahu. Kamu harus membawa teman muda Lindung untuk beristirahat hari ini. Tolong suruh dia pergi jika dia ingin pergi. Petik 2, dimengerti berdiri di belakang. Duan tahu dengan hormat mengakui perintah itu. Setelah itu, dia tersenyum berkata kepada Lindong, Ayo pergi, sesepuh Lindong. Lindong tanpa sadar tersenyum pahit ketika dia mendengar bentuk alamat aneh itu. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada semua orang yang hadir. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Banyak tetua di gunung diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat Lindung berbalik untuk pergi. Munculnya tulang naga primal di dunia ini seharusnya menjadi peristiwa besar bagi suku naga mereka. Siapa yang mengira itu akan berakhir seperti ini? Si kecil ini luar biasa. Jangan berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan dari suku naga kita. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Grand Elder menyipitkan matanya. Matanya berisi kedalaman dan kebijaksanaan. Dia dengan lembut berkata. Mampu memanggil kehendak buru yang melahap. Haha. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Perlakukan dia sebagai tetua asli suku naga kita di masa depan dan beri hormat kepadanya. Tidak ada yang bisa melanggar perintah ini. Petik 2. Mata Grand Elder menoleh ke berbagai sesepuh suku naga sebelum suaranya menjadi sedikit suram. Para tetua tidak keberatan setelah mendengar ini. Yang mereka lakukan adalah dengan hormat mengakui perintah itu. Keesokan harinya, Lindong melihat Duan Tao menunggunya setelah dia berjalan keluar dari kamarnya. Ketika yang terakhir melihatnya, dia maju untuk menyambutnya sambil tersenyum. Bahkan, ia tampak jauh lebih ramah daripada sebelumnya dan bahkan ada sedikit rasa hormat dalam sikapnya. Berita bahwa Lindung telah mendapatkan primal Dragonborn sudah menyebar di dalam suku naga. Ini secara alami menciptakan keributan yang cukup besar. Ini terutama terjadi setelah yang lain mengetahui bahwa bahkan tetua agung telah muncul dan menunjuk Lindung sebagai tetua hukuman baru dari suku naga mereka. Berita tentang masalah ini menyebar tak terkendali dari satu telinga ke telinga lainnya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah suku naga, bahwa orang luar telah mengambil posisi tetua hukuman. Saudara muda Lindong, apakah kamu berencana untuk pergi? Duan Tao tersenyum ke arah Lindong dan bertanya, masih ada beberapa hal di wilayah perang bis yang perlu aku tangani. Oleh karena itu, aku harus melakukan perjalanan kembali. Lindong menggelengkan kepalanya. Meskipun posisi dan reputasi di Lightning Mountain di Biswar Regent tidak lagi kalah dengan posisi dari tiga komandan iblis besar setelah pertempuran di Divine Item Mountain Range, fondasinya masih sangat lemah. Karena itu, ia harus berusaha lebih keras. Bagaimanapun juga, Deep Lightning Mountain akan menjadi fondasi yang mendukung mereka tiga bersaudara ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Duan tahu berhenti menghalangi Lindung setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan pergi. Araai teleportasi spasial telah disiapkan. Ini akan dapat mengirim saudara muda Lindong kembali ke wilayah Perang Bis dengan cepat. Petik dua. Duan tahu berbalik dan memimpin jalan setelah suaranya terdengar. Lindong mengikuti dari belakang. Keduanya pergi melalui suku naga. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak anggota suku. Namun, Orang-orang ini semua memiliki ekspresi aneh saat melihat Lindong. Jauh di dalam mata mereka yang awalnya bangga, ada jejak ketakutan. Ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sepertinya hukuman tetua ini benar-benar tidak ada posisi biasa di suku naga. Mereka berdua akhirnya tiba di puncak gunung. Riak spasial di daerah ini sudah menjadi kacau. Selain itu, Lindong bisa melihat kehadiran Yuan Qian di sini. Pemimpin suku dari suku naga sebenarnya mengirimnya secara pribadi. Haha, <tHuh> teman muda Lindong, kamu mungkin tidak memiliki garis keturunan suku naga. Tetapi kamu memiliki satu set tulang naga. Dari sudut pandang tertentu, kamu dapat dianggap sebagai anggota suku naga kami. Wajah tegas Yuan Qian awalnya ditutupi dengan senyum saat dia menatap Lindong. Junior ini telah memanfaatkan sukumu kali ini. Jika suku naga membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia selalu membuat hal-hal yang jelas ketika datang untuk kebaikan dan permusuhan. Jika suku naga bersikeras menciptakan masalah baginya karena tulang naga primal, dia mungkin tidak peduli dengan mereka di masa depan. Namun, suku naga telah mengambil langkah terbaik untuk mengakomodasi dia. Ini tidak diragukan lagi meninggalkan lindung dengan kesan yang baik tentang mereka. Dari sudut pandang lain, harus dikatakan bahwa Grand Elder benar-benar mengesankan dan bijaksana. Taktik lembutnya membuat suku naga mereka berakhir dengan seorang teman yang memiliki potensi menakutkan. Meskipun kekuatan sekutu saat ini tidak mampu mengesankan suku naga, ada kemungkinan bahwa suku naga yang kuat mungkin harus bergantung pada perlindungan lindung di masa depan. Lagi pula. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Yuan Qian cukup puas dengan kata-kata Lindung saat dia tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya, sebelum totem emas ukuran telapak tangan muncul. Dia menyerahkannya ke Lindong. Kamu akan dianggap sebagai anggota suku naga kita di masa depan. Ini adalah sesuatu yang diminta oleh tetua untuk aku berikan kepada kamu. Kamu dapat menghancurkannya jika kamu mengalami masalah besar di masa depan dan suku naga kami akan membantu kamu. Petik 2. Lindong tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini. Grand Elder benar-benar bijaksana. Namun, ada kemungkinan bahwa ia jauh lebih khawatir tentang primal dragon bone di tubuh Lindong. Setelah semua, jika Lindong bertemu dengan kecelakaan, primal dragon bone-nya mungkin berakhir di tangan orang lain. Mengabaikan masalah apakah orang itu bisa menahan kekuatan sombong tulang naga primal Hanya kehilangan tulang naga primal saja sudah merupakan kerugian yang sangat besar bagi suku naga Namun, Lindong tidak peduli apakah Grand Elder khawatir tentang dia atau tulang naga primal Bagaimanapun, dia mengerti bahwa mulai hari ini dan seterusnya Dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan suku naga dan akan sia-sia jika dia tidak menggunakan hubungan ini Arah teleportasi hampir selesai. Yuan Qian menoleh untuk melihat ruang yang terdistorsi. Setelah Lindong menerima Totem dan berkata sambil tersenyum. Lindong mengangguk. Dia sekali lagi menangkupkan kedua tangannya ke arah Yuan Qian dengan cara serius. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Junior ini meminta semua orang selamat tinggal. Dia tidak ragu lagi setelah berbicara. Dia berbalik sebelum dia langsung menembak ke ruang terdistorsi. Fluktuasi spasial liar dan kekerasan menyebar dan tubuhnya menjadi semakin terdistorsi di dalam. Akhirnya, dia benar-benar menghilang. Riak spasial kacau di atas gunung secara bertahap tenang. Yuan Qian melihat ke tempat di mana Lindong menghilang sebelum dia menghela nafas dengan lembut. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Semoga suku naga kita telah membuat taruhan yang berharga.